Okay. <laughs>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 main bola bareng tim Marua FC, masya Allah persahabat ya. Sepertinya ini yang disampaikan oleh Papa Bi ya main jam 6 pagi. Ternyata main bola ini persahabat yang bersama tim Marua FC. Saya selalu ya untuk Papa Bilar Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Good morning, everyone. Udah di rumput di mana? ku masuk dalam selimut. Katanya tuh ya, aduh, ada-ada aja nih. Ya, kita lihat juga, tanggapan lain dari akun Agni 07 Hari ini apa? Min, main bola pagi. Katanya tuh, iya, pagi ini lihat aja di video selanjutnya. Katanya tuh, masya Allah, luar biasa banget ya kita lihat nih. Cidukan lagi, Masya Allah luar biasa ya Bapak B sepertinya memang belum mandi nih bersahabat ya Seperti baru bangun tidur, selalu subuh langsung ke lapangan Ini keren banget, Masya Allah Pokoknya hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Dan pasti kita juga masih menunggu cidukan-cidukan terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Bipo TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik dan bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.